Allahu akbar, Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Dilansir dari channel youtube dakwah harian tv yang tayang pada 23 Juni 2022 lalu Pemandangan yang luar biasa di India Biasanya umat muslim berkumpul salat berjamaah hari raya besar ataupun salat jamaah lainnya. Namun berbeda untuk kali ini, mereka berkumpul untuk memprotes lantaran banyak terjadinya keributan-keributan. Yang pada awalnya salah satu politikus India menghina Nabi Muhammad, ada asap pasti ada api. Bentuk protes yang dilakukan muslim di India adalah bentuk protes yang layak dilakukan ketika Nabi Muhammad dihina. Muslim di India dan seluruh Muslim seluruh dunia bersatu dan memboikot produk-produk India. Muslim di India bukan kali ini saja mendapat tekanan dan bulian, bahkan berkali-kali setelah Narendra Modi menjabat sebagai presiden di sana.